Selamat datang di Mata Gundu Channel. Kali ini kita akan mereview helm las auto dark dari redbow Disebut helm las auto dark karena layar penglihatan dapat gelap secara otomatis saat mengelas. Paket penjualan meliputi helm las auto dark itu sendiri dan buku petunjuk pemakaian. Tipe yang direview adalah redbow RB 4400. Tampang depan, samping, dan belakang seperti ini. Menurutku, helm las ini desainnya menarik. Inilah layar penglihatan dan solar cell sebagai sumber daya gelap dan terang dari layar penglihatan. Di bagian belakang dilengkapi tempat untuk kepala yang bisa diatur kekencangannya dengan putaran warna biru ini. Dan posisi samping terdapat pengatur kekencangan naik turun helm las ini saat dipakai. Untuk mengaktifkan maka terdapat tombol on off dan juga pengatur tingkat kegelapan dari layar penglihat Letaknya di sebelah kiri Putar ke kanan sampai bunyi klik untuk mengaktifkan Dan putar lagi untuk tingkat kegelapan layar penglihat Putar ke kiri kembali sampai bunyi klik untuk mematikan. Di dalamnya terdapat layar penglihat dan dua tombol. Tombol pengatur sensitivitas untuk mengatur tingkat sensitivitas apilas. Semakin diputar ke kanan, semakin reaktif. Bereaksi terhadap percikan api. Tombol delay untuk pengaturan waktu tunda kedip dari tangkapan sensor. Menurutku tidak terlalu terasa karena hanya sepersekian mili detik saja. Saat baru, layar penglihat dilengkapi plastik film agar tidak terkena goresan. Sekarang kita coba pakai dan tes. Plastik filmnya dilepas dulu guys. Inilah solar cell sumber daya gelap terang layar penglihatan. Plastik film bagian dalam dicopet juga. Hidupkan helm ini dengan putar ke kanan sampai klik dan atur tingkat gelapnya. kita coba pakai korek api ya guys apakah bisa otomatis gelap pasangkan helm pada kamera dan dites pakai korek api berhasil guys bisa gelap otomatis Dan sekarang dites pakai mesin Las listrik Berhasil juga guys Berhasil otomatis gelap sendiri Selanjutnya kita pakai buat ngelas biar aman dan cepat.